Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Beatrice Di video kali ini gua mau coba ngebandingin Antara pisau eh, atau golok Golok golok cincang tulang zaman dulu Dengan cincang tulang model sekarang Atau modern ya nah, Simak terus videonya Jadi kemarin gua sempat lihat di toko online ada pisau buat cincang tulang. dan ini uh, jadi perasaan pengen jajal. Kuat kekuatan mana sih sama golok yang buat cincang gitu. Oh iya kalau yang gua pakai pas kurban kemarin itu golok bukan pakai golok ya buat nyicang tulang pakainya tanpa kue sablang yang gue buat sendiri di videonya kalau belum lihat videonya ada di sini ini kita langsung bongkar aja ya ini golok yang modern yang dari toko online. dulu ya, nih gua tanya dulu nih, artinya apa? <laughs> nih, setelah barusan gua tanyain di keponakannya istri yang kebetulan lagi kerja di Tokyo ini tulisannya kalau kita baca itu Suten Resu Seinokone Kiri Naiku ini bukannya gua kebanyakan nonton Naruto atau One kan, ya ini barusan sengaja gua jeda dulu, langsung gua telepon yang artinya itu pisau pemotong tulang berbahan stainless. nih hati-hati menggunakan, eh, hati-hati uh, ujung bilahnya lah, ujung ini tajam guys. Hmm. langsung kita bongkar aja, kayak uh, bungkus peci ya, bungkus sarung Satu -satu plastik. nya modern banget kekinian elegan stainless steel don't try this at home apalagi anak-anak jangan dilakukan tanpa pengawasan orang tua diawasi sama orang tua juga jangan ya hmm, yang pengen gua bandingin bilah ini sebelah ini dengan desain modern bahan stainless gagang fulltong dari sini sampai sini cuma diletakkan tutup stainless di kelas argon buat genggaman biar enak aja sama satu lagi golok tradisional golok cacat tulang desainnya lebih um, art Artistik ya Ada ukiran batiknya Ini harganya murah loh Tapi kalau dibandingin dengan yang tadi Ini dua kali Dua kali lipat lah bisa harganya Yang tadi mungkin kan produksinya Produksi pabrik Jadi bisa dijual lebih murah Kalau ini hmm, Tradisional Karya anak bangsa Karya pengrajin Kita langsung buka aja Oh, ini bisa disebut juga dengan golok petok kalau di Sunda ini yang dipakai sama tokoh pewayangan cepot <laughs> anaknya semar anak sulungnya oke kita bongkar aja nggak kalah mengkilat nggak kalah bening sama yang tadi nah ini bingkarnya dan oi kalah lah gedeannya untuk ukuran bilahnya masih gedean semacam ini Ini juga gagangnya sama full tang dari dari bilah sampai ujungnya itu jadi takutnya kalau pakai yang model paksi yang lancip terus ditusukin di gagang itu takutnya ketika nyiung yang kencang-kencang bisa pecah atau patah copot dari gagang. Jadi itu untuk meminimalisir kemungkinan seperti itu. Makanya gagangnya dikasih full tank kasih pen tidak. Ini genggaman enak, mana genggaman genggaman? Tuh ini gue mau jajal kedua golok ini di beberapa medan ya istilahnya gue pengennya di halus oke okay, di kasar oke okay. kalau golok cincang harus lebih keren sepuhannya daripada golok tebas kalau untuk yang ini ya istilahnya golok cincang me lawannya kan tulang, tulang-tulang semua Oke, kita mulai aja. Pertama kita tes dulu ke sedotan. Bentuk. Ini membuktikan kalau eh, misalnya tajam, kita pakai yang ini, sama-sama tajam. Kita ke kertas. Tapi ini beneran adem juga, ya. kertas masih eh, bagusan ini dikit eh, tipis-tipis doang ini bisa diambil juga ini udah buat siapin juga cutting board atau telenan udah berbagai macam sayuran gue jajak jaj eh gua siapin kita jajal jaj dulu yang ini ya enak mantap ya buat mencang sayur, sayur kita jajal dengan menggunakan goloknya buat ngebelahnya enakan yang ini yang ini belah cuman nggak nyampe ya karena bilahnya yang ini lebih panjang. so di anak yang itu karena ini pendek ya kan kalau ukuran kalau kacapan untuk potong enaknya -enak ini cabe aja. Uh, ini anggap aja konten masak ya <laughs> jadi kelar ini kelar ngetes ini bisa langsung kita buat sop <laughs> kita jajal ke bawang ke bawang putih kita kalau kata Chef Rudi Khairuddin kita uh, rajang ya diajar pakai golok ini. bawang merah dua siung sebenarnya untuk mencang ini sama-sama tajam cuman kelebihannya yang ini lebih tipis. Lebih tipis jadi lebih hasilnya, hasilnya kita setipis mungkin. Tipis banget kita bisa bisa potong. Karena ininya benar-benar tipis ya. sayurnya sudah jadi tinggal kita pasak <tuk> kita sak selanjutnya kita ke host selang fleksibel langsung di import dari Cina <tuk> jajal, kita terus tajam banget satu lagi kajaman yang enak untuk kohos ya tapi sama-sama tajam lebih enak kita cincang kohos yang tadi hasilnya clean, bersih sama oke lanjut lagi ke, ke kabel tembaga kabel tembaga ini kita kopasnya kita lihat takutnya dikata nggak ada tembaganya nggak ada isinya kabel tembaga ini ukurannya yang agak kecil ya kita coba cincang pakai yang ini tanpa hambatan mulus clean kalau kita jajal pakai yang ini sama-sama mulus ini kita kupin potong pakai, nah kalian bunyinya. Sekarang kita lanjut ke selang bejal yang ini. Ini yang ada selang yang ada serat-serat nilonnya, clean karena enggak eh, kena dikit kita jajal juga yang ini lebih tajam yang mana hmm, lebih tajam yang tadi ya untuk keselang tajam yang stainless kita jajal rajang cincang kemudiannya clean pakai yang ini sama-sama clean juga sekarang jika tadi kita pakai tembaganya yang segede gini kita kasih yang lebih gede dengan ukuran yang keras ini kabel ukuran 35 mili eh, kuat sampai 450 sampai 750 volt kita jajal kita jajal dulu pakai tang apakah tang mampu tang sama sekali nggak mampu buat motong ini potongannya keras, keras banget. Kalau kita jajal pakai galok, clean hasil potongannya. Ini ada sedikit gompalan-gompalan di bilahnya bekas potongan benda keras. Jadi nanti ke kertas itu udah pasti nyangkut, udah pasti. Nah, nah. Sekarang kita jajan pakai yang ini. Sama krim juga. Dan kita lihat mantep. Nggak ada gompalan. Bersih. Nggak ada bekas gompalan. Hmm. Kita ke kertas lagi, berkurang ketajamannya karena habis ngahajar benda keras. Jadi, ketajamannya berkurang. Sekarang kita lanjut ke bambu. Ini kebetulan nih gua habis potong-potong bambu di depan buat tiang bendera karena sebentar lagi kita merayakan hari kemerdekaan ya. kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Kita coba buat potong bambu. Hasil potongannya bagus rapi. baju pakai yang ini Enakan yang ini dan masih mantap bilahnya nggak ada bekas sedikitpun Jadi itu tadi beberapa percobaan yang gua lakuin Di kedua golok Kesimpulannya untuk motong sayuran Ini sama-sama tajam Cuman ini hasilnya bisa lebih tipis Miris bawang bisa lebih tipis Karena ketebalan bilahnya tipis Beda sama yang ini Ini tajam buat motong Buat hmm rajang gitu cuman hasilnya lebih tebal dan untuk yang benda-benda agak keras tadi seperti tadi kita coba di selang, di selang ini lebih unggul lebih tajam seperti bang yang ini kalau kertas kan kertas sedotan udah kita coba sama-sama clean ya sama-sama bagus untuk ke selang ini agak nyangkut, nggak habis potongnya nggak clean tapi kita coba di kabel-kabel uh, yang agak gede 3,5 dengan agak kekerasannya lumayan ini clean uh, potong juga cuma di sini udah ada bekasnya di bilahnya itu ada kayak uh, goresan di bilahnya Bukannya toresen ya, ag agak gompal gitu Dibilang Jadi istilahnya kalau stainless itu situ asah, tajam uh, Tapi cepet mundur lagi Ini untuk beberapa medan Tadi seperti udah kita coba di tembaga Udah coba juga di bambu Ini lebih oke okay, iya. Jadi kesimpulannya gimana yang modalan Natal yang <tid> tradisional itu tergantung di penempatan. Kalau misalkan gua dikasih duit 150.000 disuruh milih Bang Kris pilih yang mana? Gua lebih milih yang tradisional. Karena artistiknya lebih ini, lebih keren gitu ada sarungnya juga. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa buat dukung terus channel G biar terus berkembang dengan cara klik like, comment, dan subscribe. Juga share ke teman-teman kalian jika kalian suka. Kalau nggak suka, nggak di-subscribe, nggak di-like, juga nggak apa-apa. Yang ikhlas aja, yang ikhlas suka. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.